ya ini adalah truk tanpa bak hari ini kita akan ngetes drive nya ya guys lihat ini truknya warna biru tanpa bak dan besar rodanya. Oke okay, let's go hmm, kita mau ke kanan dulu ya ke kanan luas aman aman aman ya jalannya lumayan enak sih baru awal mulailah ya oke okay, oke okay, oke okay pelan-pelan saja Oke iya ya yeah, yeah. Oh nah ini kita mulai menanjak ya batu besar awas melalui wah oh, oh, oh. oh, mulai jelunggo oh, saudara Oh ya yeah. oh. miring guys Oke okay, lanjut lagi oke okay, pelan-pelan pelan-pelan pelan kita melewati pebatuan guys Oke okay. uh oh pelan-pelan agar gak jolungup gak ngoling lagi kita pelan-pelan saja oke okay, okay. sambil kita lihat kanan kiri kanan kiri puter puter jari <laughs> malah nyanyi uh oh, medannya, guys bisa dibayangkan jika kita masuk dan meng mengendarai mengemudikan truk seperti ini di jalan seperti ini kita akan terpontang panting bagaikan ombak samudra guys nah Oke okay, jalannya sudah mulai. Wah ada kayu ini guys. Uh ada daun. Ya kita pelan pelan. Nah, ini jalan sudah mulai enak. Eh, kita ngebut saja. Hmm oke. Okay. Uh enak sekali jalannya. Banyak daun guys. Ya yeah, pelan pelan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah uh, uh pelan, pelan pelan. Oh hampir saja guys. Pelan saja kita memasuki wilayah pebatuan lagi nah pelan pelan pelan pelan pelan uh supirnya gak sabaran sih ini ya yeah, oke okay, okay. uh ayah akhirnya tumbang juga